Halo semuanya, selamat datang di Po Podcast Wom Finance. Um, selamat pagi, siang, sore, malam, kepada Power semuanya, pendengar Podcast Wom Finance. Apa kabar? Oke, okay, uh, semoga semuanya sudah selalu dalam keadaan sehat, terhindar dari segala macam penyakit dan badannya, selalu segar tiap hari ya, Amin. Kali ini saya nggak akan nggak sendirian. Saya sudah kedatangan kohos saya di sebelah saya Selamat sore Mbak Dina Selamat sore Mas Rofi Boleh kenalin diri dulu dong kepada Pak di sini. Oke, halo semuanya Perkenalkan saya Dina dari Divisi Anti-Fraud Senang banget akhirnya bisa kumpul di Podcast Home Finance Dan juga uh, gak lupa saya mau nyapa Bapak ganteng di depan saya Selamat sore Pak Satria Prawira dari Anti-Fraud Investigation Department Head Betul ya Pak ya? Tuh sekali Mas Rofi. Oke, apa kabar Pak Satria? Alhamdulillah kabar baik. Apa kabar Mas Rofi? Mbak Dina. Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Dina. dan power sekalian kita sudah kedatangan dua tamu dari Antifraud Berarti kita bakal ngomongin finance ya, enggak <tuk> <tuk> dong? <tuk> kita bakal ngomongin antifraud ya, Mbak Dina Iyo. dan Pak Satria ya. Oke, baik. Uh, kita kali ini sudah kedatangan Pak Satria ya, Mbak Dina ya, <tuk> dan, <tuk> dan <tuk> juga Mbak Dina dari tim antifraud. Langsung aja mungkin ya, buat pertanyaan pertama nih, Pak. Karena kita tuh sering kali Tindakan fraud itu hanya tindakan kecurangan, mungkin penyelewengan ya, atau mungkin yang hal yang lainnya. Tapi ada nggak sih penjelasan sistematis dan lebih teoritisnya gitu? Jadi sebenarnya fraud itu benar-benar ada dasarnya, ada ilmunya gitu, bukan hanya prakteknya aja gitu, Pak. Fraud yang dilakukan itu uh, untuk uh, pelaku memberikan apa uh, keuntungan diri sendiri maupun kelompoknya ya, mm -hmm. dengan uh, tujuan itu uh, memuaskan uh, keinginan dia gitu dengan uh, mendapat uh, adanya celah untuk melakukan perbuatan. Oke. Berarti uh, fraud ini adalah bentuk tindakan yang tidak sesuai kaidah. Ya. <laughs> Gampangnya seperti itu ya, Pak. Ya. Iya. Dan juga itu hanya perorangan atau enggak sih, Pak? Atau bisa bareng-bareng gitu? Bisa itu enggak enggak perorangan, tapi juga ada uh, kelompok atau tim ya yang hmm. uh, kadang uh, bersifat masif ya banyak jadi bisa dilakuin sama banyak orang bersamaan ya. Tuh. Udah salah dilakuin rame-rame ya. Yeah, ya, kombo, ya, Kombo yang bagus <laughs> gitu Buat semua kesalahan. <laughs> Terus apa apa lagi nih Mbak Dina uh, Kalau tadi kan kita udah dengerin nih penjelasan Dari Pak Satria Terkait fraud Nah, Kalau menurut data nih Pak Kita ngomongin data tahun 2021 Ada 76 kasus Fraud di home Finance nih Pak Dan top 3 nya itu Uh, yang pertama ada kasus bisnis disruption, yang kedua itu ada lapping, penanganan atau pending, yang ketiga itu ada fraud apps. Nah menurut Pak Satria nih Pak, sebagai sang pembasmi fraud yang ada di Uom finance nih Pak, gimana point of view Pak Satria terhadap tindakan-tindakan tersebut nih Pak? Baik, uh, mungkin uh, kalau kita bicara tindakan itu yang tadi sebenarnya sudah disampaikan sampai 4 ya, cuman uh, teori fraud itu berevolusi lagi menjadi uh, lima yaitu uh, teori uh, fraud diamond ya jadi ditambah lagi satunya itu arrogance nah tadi uh, mungkin kita dapat uh, jelaskan satu persatu ya dari pertama pressure adanya tekanan atau dorongan ya nah kenapa sih ada dorongan ini dorongan ini bisa jadi terjadi karena uh, yang bersangkutan atau pelaku fraud ini memiliki hutang hmm. nah, banyak hutang kemudian uh, narkoba Kemudian ada lagi, mungkin ada masalah keluarga dan lain-lainnya. Kemudian berikutnya ada uh, capability, artinya dia mempunyai kemampuan ya. Nah Capability ini uh, seperti contohnya, misalkan dia mempunyai kemampuan di uh, teknologi informasi. Nah Dia bisa me mengakali sistem atau hmm. dia punya keahlian di uh, laporan keuangan gitu. Hmm. Dia, dia ahli dalam menyusun laporan keuangan tapi dia bisa uh, punya celah untuk mengakali uh, nominal atau yang bisa diselipkan buat menjadi uh, keuntungan dia sendiri gitu ataupun kelompoknya. Kemudian ada lagi uh, opportunity, artinya ada kesempatan ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan kesempatan itu terjadi bukan karena hanya niat ya, tapi karena apa uh, adanya kesempatan. Nah, kesempatan ini terjadi karena kurangnya kontrol uh, dari uh, Internal itu sendiri, internal kotor di manajemennya sendiri. Kemudian uh, adanya penyalahgunaan wewenang jabatan di situ. Yang tadi yang apa kurangnya pengawasan, nah mengakibatkan mak terjadinya tindakan fraud. Kemudian ada lagi uh, namanya rasionalisasi ya atau uh, membenarkan suatu tindakan. Gitu. Ya udah salah tapi masih ngeles gitu nah, ya nge Pak ya. Dia ya, merasa uh, yang saya lakukan adalah benar karena. Dia melihat atau mencontoh orang-orang sebelumnya gitu Biasanya anak-anak uh, baru ini ya Anak karyawan-karyawan baru yang mencontoh uh, dari senior-seniornya Yang waktu pernah uh, ini sama dia apa uh, tandem ya mm -hmm. ini Seperti itu Kemudian uh, opportunity, capability sama ini ya Arogance ya Arogance ya arrogance. Nah arogance ini adalah dia merasa aturan ini tidak berlaku untuknya gitu dia merasa hmm, oh, super, superior ya. gitu ya. Nah, merasa spesial gitu. Nah, ini perbuatan seperti ini nih agak uh, ngeri ya, atau berbahaya ya. Kadang dia merasa wah, gua di sini kan uh, bawanya si ini gitu. Gua mm -hmm. di backup sama si ini. Nah, itu perbuatan seperti itu ada gitu. Uh, di satu uh, apa oknum atau individu gitu seperti itu. Oke, berarti uh, kesimpulannya kelima poin tadi itu itu pemicu terjadinya fraud ya jadi entah mungkin secara teknis mereka melakukan dan secara feels mereka merasa ya tadi ya pak ada mentang-mentang uh, saya dekat sama pimpinan ini mungkin gitu ya dan mentang, mentang ini besti saya jadi bisalah dimaklumi gitu ya. Bila pada dasarnya ya fraud apapun alasannya tetap fraud. Yeah. Terus ada yang menarik nih pak tadi kan ada dibilang kayak uh, anak uh, karyawan baru gitu ya merasa mencontoh yang sudah lebih dulu ada mungkin beranggapan bapak ini boleh kok gitu padahal sebenarnya udah jelas salah itu konteksnya menurut saya paling epic ya Menor menormalisasi kesalahan gitu <tuh>. jadi kayak gitu bergulir terus sampai mungkin angkatan-angkatan selanjutnya yang itu Korea mengusir dibahas sekali sih pak itu karena itu menurunkan paham yang salah gitu ke bawah bener ya oke pak uh, lalu yang dari yang kita data nih Pak ya Presiden Direktur kita Pak Jaya juga pernah menyampaikan Temanya itu adalah Benar besar ya uh, Kalau saya nyimpulin sih Pertama Kenapa benar duluan? Ya karena memang e, benar dulu, baru kita bisa melakukan hal yang baik. Kita sering dengar juga tuh dari beberapa leaders juga di regional, Pak. Mending untung dulu, apa benar dulu, gitu kan? Ya, lu benar dulu, baru bisa kita mencapai keuntungan yang benar juga. Kalau misalnya untung dulu, profit dulu, caranya nggak jelas, ya nggak akan bertahan lama, seperti itu betul ya, Pak. Kalau menurut Pak Satria sendiri, gimana nih Pak? Menurut saya nih sangat bagus banget ya benar besar itu kita mem memang melakukan hal yang memulai itu dengan cara yang benar untuk mencapai uh, hal yang besar tadi itu sangat sangat bagus banget bagus banget ya ini ya, tagline-nya yang dibuat oleh Pak Jaya ya gitu jadi memang intinya benar dulu ya Mbak Dina ya kadang ya. kita uh, mungkin karena tuntutan bisnis yang semakin tinggi jadi pengennya Gak mau kalah sama pesaing ya Lama-lama ah. caranya gak ada yang beres gitu Gak ada yang diturunkan Oke okay, selanjutnya ada apa lagi nih Mbak Dinda Yang mau kita penasaran mungkin, hmm. ada, mungkin ada Pak Satria nih Mbak Ini sih Pak aku mau nanya Kalau misalnya tadi kita udah kerja nih Pak Biar kerja yang bener itu kan kita harus tahu Do's and don'tsnya nih Pak Nah misalnya kita ambil contoh Di proses bisnis yaitu proses survei Nah kalau proses, proses survei ini kan Semuanya udah sesuai nih Pak sama regulasi nah cuman yang namanya di lapangan itu kan banyak kejadian di luar ekspektasi kita nih Pak dan gak, dan enggak semuanya ada di regulasi gitu Pak nah gimana sih Pak kalau untuk melakukan proses-proses ini biar sesuai sama ketentuan dan dilakukan dengan benar tuh gimana Pak caranya Pak? baik, uh, kalau untuk di cabang itu uh, tentunya pertama tadi ya kita menjalankan uh, pekerjaan itu sesuai regulasi ya hmm. yang sudah ada kemudian uh, kita perlu juga mengidentifikasi di uh, luar sana, artinya ketika uh, marketing atau CMO mau survei uh, ke suatu daerah, tentunya ada komunikasi juga dengan tim collection, ya. Uh, karena collection pun sendiri juga uh, menguasai uh, namanya uh, daerah di lapangan, ya, mungkin bisa kita identifikasi apakah uh, kita, kalau kita berjualan di tempat tersebut di sana ada terindikasi mafia, enggak? Mafia motor atau di sana ada kantong-kantongnya ormas nggak gitu. Nah itu perlu dilakukan uh, identifikasi awal untuk mencegah uh, terjadinya fraud tadi ya. Bisa jadi uh, nanti akan menyebabkan uh, fraud di internal maupun di eksternal. Misal hmm. kalau kita bicara internal, ya CMO kita atau karyawan kita akan diiming-imingin uh, uh, oleh uang ya. Misalkan uh, ada oknum mafia, yaudah kamu nanti kita kasih bagian segini-segini itu hmm. pernah sih kita temukan khas pada itu nah salah satu caranya tadi adalah komunikasi ya antar uh, function ya antara marketing dengan collection gitu atau misalkan uh, saya mau jualan di daerah sini nih kalian uh, sanggup nggak untuk nagih misal jarak faktor jarak atau uh, ya tempat-tempat tadi ya tempat-tempat kantong-kantongnya ormas apakah di situ ada ormas nggak sih gitu jadi harus ada komunikasi hmm. Jadi bisa meminimalisir terjadinya konflik ke depannya ya Pak ya. Dengan adanya tadi mungkin koordinasi dengan function function yang mungkin lebih paham dan lebih lebih memahami ya ada situasi di lapangan. Sebelum kita lanjut Pak Satria. Saya tuh penasaran ada kasus yang paling epic gak? Yang maksudnya yang paling wah ini kok bisa kayak begini ya? Paling paling, paling gak nalar lah gitu ya. Mungkin terjadi air akhir ini kasus fraud sendiri. Sejauh ini Pak Satria dengar. Paling epic itu uh... Rata-rata ya, kita itu banyaknya di manipulasi, ya, manipulasi survei, manipulasi dokumen itu sering banget terjadi ya. Nah, karena kita sekarang ini pakai namanya proses instant approval dan auto approval, ya, itu yang kita yang membaca itu adalah sistem ya. Bisa jadi oknum-oknum uh, pelaku fraud ini sudah uh, membaca uh, scoring system gitu hmm. ketika dia. Menginput data yang tidak benar artinya, misalkan, faktanya gajinya calon konsumen itu ada tiga juta, tapi dia bisa menginput 10 juta, bahkan 15 juta. Mm -hmm. Akhirnya, apa sistem membacanya? scoring jadi tinggi, kan? Mm -hmm. Biasanya, kalau dilihat yang baru-baru sih, yang seperti itu ya, kejadian-kejadian terbaru ini ya. Nah, cuman untuk mengantisipasi itu, sudah ada diterbitkan lagi regulasi baru ya, gimana? harus dilakukan pengecekan pepindo uh, atau slick ya gitu sudah ada untuk pencegahannya sih <Gasa> jadi ee, mungkin tadi di awal kita ngobrolin nanti fraud karena yang nggak tahu ternyata eh sorry tindakan fraud karena banyak nggak tahu ya ternyata setelah di telah lebih lanjut tindakan konfrat itu terjadi malah sama yang lebih tahu ya. Kayak misalnya dia membaca celah-celahnya gitu ya membaca ini ada ada ada bisa selak masuk di mana nih buat dia nyari keuntungan itu sendiri yaitu yang Paling nyebelin berarti Pak ya, kita udah, <laughs> kita udah pasti berusaha membuat sistem dan regulasi yang sebaik mungkin ya Dan terus akan diupdate ke depannya SKB-SKB juga Tapi ada oknum yang memang <coughs> menyulitkan dan merugikan seperti dia Mbak Dina selanjutnya apalagi lagi mungkin? Um, kalau sekarang nih Pak, uh, kan kita sekarang udah masuk ke dunia digital Terus kita juga udah masuk dua tahun terakhir tuh uh, ke masa pandemi nih Pak Pastikan yang namanya fraud yang timbul itu tuh makin canggih, makin unik gitu Pak sekarang. Nah e, gimana sih Pak tim anti-fraud e, mengubah atau e, inovasi, memberikan inovasi gitu atau strategi-strategi baru nih yang dilakuin supaya ke nih Pak fraud-fraud, jenis-jenis fraud baru-baru jenis -jenis ini Pak. Oke. Di kita tuh ada strategi namanya yang terbaru itu adalah branch alert system ya. Kita e, tiap bulan itu kita akan uh, tarik data-data uh, seluruh cabang ya kita tarik data seluruh cabang kita akan uh, analisa, kita perhatikan uh, apa poin-poin uh, mana yang menjadi uh, fokus pemeriksaan kita nanti gitu. Jadi uh, kemudian kita juga berdasarkan hasil uh, worst branch ya kita tarik data cabang-cabang terburuk ini buruknya kenapa gitu. Mm. Pasti ada sesuatu. Nah, di yang jadi uh, akan menjadi bahan analisa kita gitu. Akan menjadi tujuan kita Untuk uh, melakukan pemeriksaan nantinya gitu. hmm. Jadi uh, selain Mengatasi permasalahan fraud Yang ada sekarang juga Tretim anti-fraud mengantisipasi Potensi-potensi ya, yang terjadi ke depannya Dengan tadi ada sistem brain alert itu ya Pak yeah. ya, Dan juga pasti nanti akan disertai Dengan apa namanya sistem-sistem pendukung lainnya ya, Pak ya. Oh iya, yeah. ngomong-ngomong soal uh, sistem anti-quality anti fraud. Ini juga sekalian promo ya, Pak ya. bagi mungkin uh, kalau sejauh ini Powers mendengar mengenai apa itu? Fraud, pengetahuan mengenai anti fraud. Tapi jangan lupa juga apabila menemukan tindakan fraud ya, entah mungkin di sekitarnya atau mm. mungkin di timnya di function lain gitu ya dimanapun kalau memang ada di depan mata atau mungkin pernah mendengar gitu ya, bisa dilaporkan kemana nih pak Satria? Baik kalau misalkan ada apa tindakan fraud itu tentunya dilaporkan ke jendela edcom.co.id ya. Jendela .co ya. Oke ya. usah ya. takut. Jadi apa identitas pelapornya tidak akan diberitahukan atau tidak disebarluaskan gitu. Apapun jenis protnya dilaporkan aja. Nanti baru nanti selanjutnya di Uh, teliti lebih lanjut ya nah. di, di cek buktinya cross -check, lain. Tapi yang jelas pelapor identitasnya secure Gak usah takut <laughs> anda jadi cepu ya Tapi karena <laughs> memang uh, Memang dibutuhkan feedback Real sebenarnya ya Jadi sekali uh, lagi bagi para power sekalian Jangan lupa kalau Menemukan tindakan fraud dan sejenis Bisa dilaporkan ke jendela Atwom.com at Via email ya pak ya berarti Via email ya, via email, ya. nanti Tenang aja identitasnya aman dan juga nggak uh, akan dilaporkan ke siapa-siapa Anda menjadi cepu yang berdampak positif dari perusahaan ya tenang aja itu bagus kan? <laughs> Oke baik Pak Satria dan Mbak Dina ya tadi kita udah dengar banyak mengenai apa itu fraud Bagaimana tim anti fraud bekerja, program-program apa yang dimiliki dan semoga seluruh karyawan One Finance bisa mendukung ya terjalan berjalan dengan baiknya program-program ini. Jangan nantikan juga nanti pasti akan ada update inovasi-inovasi terbaru ya Pak dari tim anti fraud ya Pak ya karena. Tadi kan Mbak Dina bilang, jawabannya semakin canggih nih. Itu mau teknologi, banyak celahnya. Pasti kita akan keep up, atau mungkin uh, one step ahead dari itu ya, ya men menganalisa, meminimalisir konflik-konflik atau potensi fraud yang bisa terjadi. Oke, okay, Pak Tria sebelum kita closing nih, Pak. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke rekan-rekan home -rekan finance dan para power sekalian, Pak. Boleh silakan. baik uh, pesan-pesannya adalah uh, bekerjalah dengan penuh integritas dan tanggung jawab ya, kemudian. Uh, yang paling penting itu jangan lupa bersyukur gitu. Nah, ketika kita sudah bersyukur atau kita harus uh, merasa cukup lah ya. Jadi uh, bersyukur ini kita dapat melihat orang-orang sekeliling kita di mana uh, masih banyak orang yang susah mencari kerja dan kita masih uh, dengan kondisi seperti ini lum sangat baik sekali ya uh, masih uh, memberikan kita uh, pekerjaan gitu masih menggaji kita gitu. Nah, di situ perlu ditanamkan rasa syukur sih untuk hmm. agar kita dapat melihat orang-orang sekeliling kita gitu. Ini tidak baik muncul dari rasa bersyukur yang kurang gitu. Yeah. <laughs> Ini mumpung Ramadan sekalian tau sias sedikit ya. <laughs> Jadi ya benar Pak, saya setuju banget sih kalau ya, Pak Surya, bilang. Tindakan atau pikiran-pikiran negatif dan ingin menyalahi sesuatu itu pasti ada tadi ketidakpuasan dan kesyirikan ya Pak ketika nama <tuk> temennya <tuk> sama orang lain dan rasa tidak mau kalah atau ya enggak tau lah banyak lah ya personal dirasakan orang-orang ya Oke Mbak Dina uh, tadi kalau menurut saya ya ada satu hal yang bisa saya simpulin ya ternyata terlepas dari berbagai macam bentuk fraud yang terjadi dan juga uh, semua program ini dimiliki anti-fraud ternyata uh, fraud itu nggak hanya merugikan bagi organisasi ya, nggak memilih sampai perusahaan ya. Kalau perusahaan rugi udah jelas. Karena banyak-banyak yang terlanggar di situ dan juga rugi secara materi juga. Tapi juga kalau saya pikir lebih lanjut, fraud yang dilakukan oleh seseorang itu bisa merugikan orang-orang terdekat dan sekitar ya pak ya. Mungkin kalau keluarganya juga jadi malu, reputasi kerja dan track record dia jadi jelek. Kalau suatu waktu dikenal orang. Wah ini mah dari perusahaan ah, fraud mulu, jangan jangan jangan gitu. Banyak ya pak ya yang bisa terjadi ya pikiran atau impresi-impresi yang tidak baik ditimbulkan dari fraud itu sendiri. Oke, okay, uh, baik Powers, Pak Satria dan Mbak Dina, uh, terima kasih atas kehadirannya dari tim anti fraud di podcast One Finance kali ini ya. Mbak Dina ada yang mau disampaikan dulu mungkin? Uh, buat teman-teman semuanya, uh, apa ya wajib sih wajib wajib banget kita hindarin namanya tindakan fraud apalagi tindakan-tindakan um, yang menjuruslah ke arah fraud itu dan juga fraud itu nggak hanya di bagian tim bisnis aja ya iya. bisa di semuanya bisa di mana-mana ya. di rumah juga bisa fraud nggak sih mas di rumah bisa fraud bisa. juga bisa. sih salah pokoknya di mana aja lah jadi hati kita harus selalu bersih ya biar dari bersyukur juga bersyukur juga nggak nah. ada pikiran-pikiran negatif dan Sirik juga <laughs> jangan baik Jadi <laughs> hal personal itu kita bawa ke tempat kita kerja ya Pemikiran data iya. ya Kalau dari pemikiran data personal sudah tidak baik Biasanya yang terjadi di pekerjaan juga tidak baik hmm. Oke okay, sekali lagi uh, thank you Pak Satria ya. Terima kasih atas kehadirannya kali ini Di episode kali ini ya. Nanti apa-apa teman-teman Kalau ada mau sosialisasi lagi Boleh banget mampir lagi di podcast Pom Finance ya Kita Pasti. terbuka untuk semuanya hmm. Yang mau ada mungkin Sosialisasi program mengenalkan sesuatu ngasih konten ilmu ini kan bermanfaat banget ya. Oh iya, Pak Satria dan Mbak Dina, katanya anti fraud ada tagline sendiri ya. Uh -huh. Apa tuh? Jadi tuh kita ada namanya salam anti fraud. Jadi nanti aku ngomong salam anti fraud, Mas Tofi sama Pak Satria ngomong salam anti fraud gitu bareng. Mbak Dina dulu, baru kita. Gitu ya Oke, okay, kita tes ya, kita tes ya. Oke, okay, tiga, dua, satu. Salam anti fraud. Salam anti-fraud Oke Tepuk dulu dong buat anti-fraud dan following udah ini Oke okay, uh, sekian episode kita pada kali ini Jangan lupa bagi rekan-rekan powers yang udah denger dan udah nonton Di share ke teman teman ya Jadi nggak anda aja yang pinter Tapi juga semuanya punya pemahaman dan culture anti-fraud yang sama ya pak ya Baik uh, sekian Sampai jumpa di podcast Warm Finance berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Bye makasih semuanya